وعلى آله وأصحابه والتابعين، وتابع التابعين ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين، يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، pembahasan berikutnya dalam kitab Syirah Musysham adalah kitab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tulisan surat perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau tulis bainal muhajirin wal Ansar li yahud yang merupakan perjanjian antara muhajirin dan ansar dan orang-orang yahudi Berkata taala wa Rasulullah ta'ala Alaihi wa ala alihi wa salam kitaban, wal maka nabi pun menulis Hai yani menyuruh untuk ditulis satu surat perjanjian antara muhajirin dan ansar yang di sana ada kesepakatan dengan Yahudi dan perjanjian dengan mereka. Wa arrohum ala dinihim amwalim dan Nabi arrohum ala dinihim membiarkan mereka dengan agama mereka, wa amwalim dan harta benda mereka. Kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita tahu bagaimana akhlak kaum muslimin, akhlak Islam. Dan bagaimana sikap Rasulullah wasallam ketika menghadapi mereka-mereka yang beragama dengan agama Yahudi Atau Ahlul Kitab Atau agama mereka, agama lain Ketika di Mekah Orang-orang kafir, musyrikin mengganggu Rasulullah wasallam dan para sahabat yang beragama dengan agama Islam Tetapi ketika di Madinah, kaum muslimin tidak mengganggu orang-orang Yahudi Aqarahum ala jinihim yang ditetapkan dibiarkan mereka dengan agama mereka dan harta mereka bukan dibiarkan itu artinya tidak didakwahi didawahi, tetapi tidak diganggu. dibiarkan mereka dengan agama mereka wa alaihim tetapi dengan syarat-syarat wa syarata dan memberikan syarat untuk mereka apa bedanya ishtarata alaihim dengan syarata lahum ini dua perkara yang mananya sama, tetapi isinya berbeda. Mananya memberi syarat, yang kedua juga sama memberi syarat, tetapi kalau ischarat alaihim syarat atas mereka, yakni kewajiban mereka. Wascharat yang kedua dengan faala kalau tadi istaala yang sekarang faala artinya memberikan syarat untuk mereka, syarat-syarat yang menguntungkan mereka sehingga kalau diterjemahkan memberikan hak dan kewajiban menentukan hak dan kewajiban isyaratu alaihim mensyaratkan atas mereka yakni menentukan apa kewajiban-kewajiban mereka kalau syaratu memberikan syarat untuk mereka artinya memberikan kepada mereka hak-hak mereka isinya sebagai berikut agak panjang tapi tidak apa-apa sebagai faedah buat kita Bismillahirrahmanirrahim Hadza kitabun min Muhammadin Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal muslimin min quraishin wa yasrib tabi'ahum falhaqa bihim wajahada ma'ahum Bismillahirrahmanirrahim Surat ini ditulis atau ini adalah surat dari Muhammadin Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Antara orang-orang yang beriman Kaum muslimin Dari Quraish Berarti muhajirin Kalau oh, dari Quraish hey. Yathrib Yathrib nama lain Madinah Dari Madinah Ini ansar hey. Ini adalah surat antara Orang-orang beriman Kaum muslimin Dan kaum Mukminin Dari kalangan Quraish Maupun dari kalangan Yathrib Wahman Tabi'ahum dan siapapun yang mengikuti mereka. Falah kabihi muajahadahum yang bergabung dengan mereka dan berjihad bersama mereka. Innahum ummatun wahedah bahwa mereka adalah satu umat. Maksud garis pertama dalam surat berjanjian ini memberitakan bahawa kaum muslimin dari bangsa manapun, dari suku apapun. Apakah dari Quraisy maupun dari kalangan Ansar. Apakah dari Mekkah ataupun dari Madinah, Ataupun yang mengikuti mereka. Dari mana saja adalah satu umat. Satu pihak. Yang kalau kita tulis biasanya disebut dengan pihak pertama. Itu satu umat. Umbatan wahidah. Mindunin nas. Dari selain manusia. Ini muslimin satu pihak. Wal muhajirun amin Quraisyin ala ribatihim dan muhajirun dari kalangan Quraisy ala ribatihim ala ribatihim dalam keadaan mereka sekarang ya. riba ah, maksudnya keadaan mereka sekarang ini ya. dan muhajirun orang-orang muhajirin dari kalangan Quraisy dengan keadaan mereka sekarang yataqaludame yataqaluna baynahum mereka saling membayar Diat di kalangan mereka. Ini cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan berbagai macam pertikaian pertikaian dan perang-perang suku di masa jahiliyah. Sudah pernah dibahas di awal-awal kajian bahwa kebiasaan jahiliyah adalah perang suku dan mereka selalu bertikai karena mereka menganggap kalau ada yang pernah membunuh dari keluarganya atau sukunya, berarti suku mereka memiliki hutang darah yang harus ditebus. Sehingga tidak akan pernah akur sampai bisa menumpahkan darah mereka. Sehingga nenek moyang mereka, kakek kakak mereka, kalau akan wafat mereka akan berkata dengan wasiatnya, bahwa suku Fulan berhutang darah pada keluarga kalian dan suku kalian. Kalian harus membayarkan dendam nenek moyang. Bukan begitu, sehingga setelah datangnya Islam, Rasulullah s.a.w. mengharapkan semua itu jangan dikutuk lagi. Kalaupun pernah ada hutang darah, jangan dibalas dengan menumpahkan darah, tetapi <tuh> ya taaqaluna bainahum. Hendaklah membayar diat. Kamu berapa hutang yang belum terbayar? Dua orang kami pernah dibunuh oleh mereka. Mereka? Kami pun ada yang pernah dibunuh satu orang. Berarti sisa satu. Berarti kamu membayar satu orang untuk orang ini. Untuk suku yang khanifin itu mana nanti akan disebutkan yata'akolon pada seluruh suku rasulullah sehingga kita terangkan satu yang lainnya semua sama muhajirin saling membayar eka saling membayar diet sesama mereka tidak ada lagi bayar bayar darah atau menumpahkan darah sebagai bayaran hutang darah tidak ada wa dan mereka Menebus tawanan-tawanan mereka Karena yang menyebabkan pertikaian itu dua perkara Yang menyebabkan pertikaian Satu hutang darah Yang kedua tawanan Keluarga saya masih ditawan oleh mereka Maka Kalau sudah sama-sama muslimin Siapa yang ditawanan mereka Lepaskan Bayar tebusannya Selesai kalau sama-sama tawalannya di sana tawan dua sini dua, maka tukar tawanan selesai begitu. Kalau bila naazirullah itu mana ya. yajuna atau yafiduna ani atau yang ini fida, fida maknanya adalah tebusan. Ditebus tawanan-tawanan mereka. Bil ma'ruf dengan baik, dengan cara yang baik. Wal kusti bainal mu'minin dengan adil sesama kaum mukmini. Karena sekarang satu umat yaitu orang-orang beriman kaum muslimin sehingga nggak ada lagi kesukuan-kesukuan kecuali hanya sekedar pengenalan si fulan dari bani fulan, si fulan dari bani fulan. Wa 'ala rif'atihim <tik> yataaqaluna ma'aqilahum. Demikian pula Bani Auf, dengan keadaan mereka hendaklah mereka saling membayar diat di kalangan mereka maqilahumul <tik> ula yaitu tebusan-tebusan diat mereka yang terdahulu ini yani yang terjadi di masa-masa jahiliyah. bil Dan masing-masing kelompok menebus 'aniha. tadi sudah sebutkan 'aniha artinya tawanan, asir. Menebus tawanan-tawanannya bil dengan baik. Wal bainal mu'mini, dan adil sesama kaum mu'mini Maka yang selanjutnya sama وبنو ساعده على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفه منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين كذلك قبله بنو الحارث وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفه تفدي بين المؤمنين ala ribatihim dalam keadaan mereka ya taaqaluna maaqilahumul ula mereka saling membayar diat-diat mereka yang terbunuh wa kullu ta'ifatin minhum tafdi 'aniha dan masing-masing golongan masing-masing suku menebus tawanan-tawanannya dengan baik dengan adil di antara orang beriman wa bani najjar demikian pula bani najjar ala ribatihim dengan keadaan mereka ya taaqaluna maaqilahumul ula wa kullu ta'ifatin minhum tafdi 'aniha bil ma'ruf wal qisthi bainal mu'minin Wabu'nu 'Amr ibnu dengan keadaan mereka sekarang ya selalu disebut dengan kalimat alaribatihim alaribatihim artinya penyelesaian ini untuk yang telah lalu untuk yang akan datang haram tidak boleh saling membunuh tidak boleh saling menawan sesama orang beriman kalau untuk yang akan datang tentunya orang yang membunuh apa hukumnya kesos Wah, hayatun, alba. Dan dalam kisah itu ada kehidupan, wahai ulil alba. Sehingga untuk yang akan datang, ke mereka takut. Tetapi untuk yang sudah terjadi, sudah lewat, sudah dalam keadaan di masa-masa lalu, maka kata Nabi, semuanya tidak dengan pertumpahan darah, tetapi dengan diat dengan tebusan-tebusan. Maka selalu dikatakan alat riba dengan keadaan mereka sekarang yataaqaluna ma'aqilahum maraka saling menebus atau saling membayar diat-diatnya wa kullu ta'ifatin tafdi 'aniha bil ma'ruf wal qisthi bainal mu'minin dan masing-masing menebus tawanan-tawanannya dengan adil sesama kaum mukminin wa banun najid 'ala rib'atihim yataaqaluna ma'aqilahumul aula wa kullu ta'ifatin tafdi bil ma'ruf wal qisthi mu'minin الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ setelah disebutkan masing-masing setiap suku kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan sesungguhnya setiap orang-orang yang beriman laa nama tidak meninggalkan ada satu mafrah kecuali harus ditebus apa mafrah mafrah itu yang menghilangkan farah farah itu kegembiraan berarti yang menghilangkan kegembiraan adalah yang sebaliknya yaitu yang merugikan tidak membiarkan ada yang dirugikan di salah satu pihak bainahum diantara mereka kecuali an tubil bil kecuali hendaklah diberi dengan baik Apa pemberiannya? Bisa dua kemungkinan Fidak tebusan Aklim Diat Bayar diat Bayar diat tentunya dengan Harta Fidak juga demikian Apa perbedaannya? Kalau diat itu dibayarkan untuk keluarga yang terbunuh Ini yani keluarga mereka terbunuh oleh kita Maka kita bayar Sedangkan fidak untuk orang yang ditawan Fida ketika masih hidup Maka dikembalikan orangnya Dibayar tebusannya Akal adalah keluarga yang ditebus Keluarga yang dibunuh Maka mereka harus membayar Diatnya Demikian Rasulullah SAW menyatakan Tidak boleh orang beriman meninggalkan Satu pihak pun yang dirugikan Kecuali harus dibayar Kata Ibn Hisham Al-Mafrah Maksudnya adalah Al-Mattal yang mem berat. Minad dainil katsir wal 'iyal, hutang yang banyak atau keluarga dan lain-lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam syair, "Idza anta lam tabrah tuaddi <tipasi> amanatan wa tahmil ukhra afrahatkal wadaiu." Jika engkau tidak beranjak menyampaikan amanah, maka niscaya engkau akan memikul lainnya nanti akan memberatkan engkau titipan-titipan orang. Asyahid, ada syahid afrahatka? maknanya memberatkan engkau berarti apa afrah? memberatkan atau kalau mafrah sesuatu yang membuat susah maka orang beriman terhadap orang beriman yang lain tidak membiarkan ada sesuatu yang membuat susah orang lain kecuali harus ditebus kerugiannya wa la maula mu'minin Perjanjian berikutnya dan tidak seorang mukmin mengadakan satu halif halif itu seperti perdamaian atau kerjasama. Maualah mukminin duniau. Tidak boleh seorang mukmin mengambil seseorang untuk atau mengambil satu suku atau kelompok untuk bekerjasama saling bantu membantu untuk saling bela membela bergabung bersama kecuali harus dengan mukmin lainnya tidak boleh dengan orang kafir. dan sebenarnya orang-orang mu'minin yang bertakwa ala man harus menentang orang yang berbuat balim diantara mereka, tidak boleh membela harus menyalahkan orang yang salah atau orang yang ibtada dasiah dasiah disebutkan di sini maknanya adalah sesuatu yang keluar dalam keadaan bond diberikan secara terpaksa apa itu seperti upeti secara paksa dan sebagainya atau orang yang mengharapkan satu pemberian secara bond atau mengeluarkan dosa atau ujuan, permusuhan Atau fasad, kerusakan-kerusakan Di antara orang yang beriman Maka orang beriman, orang mudaqin Tidak boleh membela mereka Harus menyalahkan mereka Ini juga keputusan Yang terdapat di dalam surat perjanjian ini wa <tuh> Dan sungguhnya tangan-tangan mereka orang yang beriman Atas mereka secara keseluruhan Sepakat menyalahkan orang yang zalim, menyalahkan orang yang merusak, menyalahkan orang yang berdosa, menyalahkan orang yang membuat permusuhan. Ini konjenarazukumullah berarti menggugurkan, menggugurkan, membatalkan apa yang mereka yakini di masa jahiliyah, membatalkan apa yang mereka pegang di masa jahiliyah. Apa yang mereka pegang di masa jahiliyah? Unsur <tuh> aqak baliman atau tolonglah saudaramu satu suku benar ataupun salah ini sudah dipegang oleh mereka pokoknya nggak peduli benar ataupun salah boliman awmagluman berbuat dolim ataupun didolimi harus kita bantu ini jahiliya maka di masa Rasulullah SAW Rasulullah menyatakan kaum mukminin harus menyalahkan orang yang berbuat bolim siapapun dia orang yang bertakwa harus menyalahkan mereka mereka yang membuat kerusakan membuat permusuhan Membuat kezaliman atau dosa-dosa Dari suku manapun Walaupun dari sukunya sendiri Harus sepakat semuanya Sudah dikatakan di awal wahida, kaum satu wahidah Maka mereka semua sepakat Dengan keputusan yang sama Harus menyalahkan yang salah Menyalahkan yang merusak Menyalahkan yang berbuat dolim Berarti gugur sudah Apa yang biasa mereka pegang di masa-masa jahiliah Sehingga ketika Rasulullah SAW di masa Islam Menyatakan kepada beberapa sahabat unsur akhok sahabat kaget ya Rasulullah iya kalau memang berbuat kalau dia didolimi saya bantu lah kalau dia berbuat dolim masa saya juga harus menolongnya iya kata Nabi kamu harus menolong saudaramu yang berbuat dolim dengan cara menghentikan dari kedolimannya diganti oleh Nabi maknanya walaupun kalimatnya sama unsur akhok tetapi maknanya tolonglah saudaramu dalam keadaan dia didolimi ataupun dia berbuat dolim kalau dia didolimi, bela dia Bantu dia, tolong dia Kalau dia berbuat dolim, tolong dia Dengan cara menghentikan kedolimannya Ini makna yang benar di masa Islam Adapun di masa jahiliyah Mereka pokoknya satu suku Harus dibela Walaupun dolim Ini adalah batil Pemikiran-pemikiran jahiliyah Pemikiran-pemikiran kabiliyah Kesukuan karena ditulis pula di dalamnya dan tidak boleh seorang beriman, membunuh orang yang beriman untuk seorang yang kafir apa maknanya? ya yani kalau seorang yang beriman eh, dibunuh karena orang beriman yang lain, itu kisos eh, kalau orang beriman membunuh maka dia terkena kisos Dibunuh juga Tetapi kalau yang dibunuhnya mukmin, Tetapi kalau yang dibunuhnya kafir Tidak ada kesus Ini makna kalimat La yaktulu mu'minun Tidak boleh seorang beriman dibunuh Oleh orang beriman yang lain Karena seorang yang kafir Karena orang beriman itu membunuh orang kafir Tidak, kalau orang kafir yang dibunuh Yang ada adalah diam Bukan kesus Wa la yansur kafiran ala mukmin Peraturan berikutnya, tidak boleh menolong orang kafir terhadap orang yang beriman. Tidak boleh menolong orang kafir terhadap orang yang beriman. Wa inna din mathallah dan sesungguhnya jaminan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama, satu. Yujiru 'aliyahum adnahum. Di perlindungan yang Allah berikan atau lebih tepatnya hak perlindungan yang Allah berikan kepada orang beriman itu wahidah itu sama satu yujiru alaihim adnahum bisa melindungi siapapun oleh siapapun walaupun adnahum walaupun orang yang terendah sekalipun kalau ibn ala'azakumullah benar-benar masih ingat apa mana jiwa apa mana jiwa haa huh? Tidak ada yang bisa masuk ke Mekah ketika mereka pulang dari Hadashah Kecuali bijiwarim Kecuali dengan jiwar Apa itu jiwar? Hah? Perlindungan Ya ada yang masuk dengan jiwar dari Walid Ibn Aku lindungi dia Siapa yang mengganggu dia berarti berurusan denganku Itu namanya jiwar Orang-orang beriman boleh Membelikan jiwar Siapa yang berhak dan siapa yang boleh memberikan perlindungan Hah? Dijawab di sini dikatakan dalam keputusan surat perjanjian ini bahwa namanya perlindungan dari Allah, Allah berikan haknya kepada seluruh orang beriman sama wahidah. Bisa diberikan oleh orang yang tinggi yang mulia, bisa pula diberikan oleh orang terendahnya. Kalau dulu di masa jahiliyah, orang rendah memberikan jiwa ditertawakan. Bahwa ini dalam perlindunganku ditertawakan. Kamu punya apa kekuatanmu siapa yang bisa dia karena tidak bisa dia memberikan perlindungan tidak memiliki kekuasaan tetapi di masa Islam orang yang adenakum orang yang terendah di kalangan kalian boleh memberikan jiwa dan berhak memberikan jiwa contoh sederhana kalau kalian di sini negara Islam Allah kemudian ada orang kafir harbi di negeri lain tapi saudaramu familimu atau kerabatmu telepon ke kamu saya mau datang ke Indonesia ke negeri negara Islam kalian boleh enggak? saya Lindungi kamu silahkan datang nah ketika dia menyatakan kepada pemerintah penguasa wahai penguasa ini orang dalam perlindungan saya itu tamu saya itu tidak boleh diganggu Walaupun kita dalam keadaan orang rendahan, rakyat biasa, rakyat selasa itu boleh memberikan perlindungan, suaka politik pada tadi Dan bahkan Allah Subhanahu wa menganjurkan dalam Al-Qur'an hatta dikatakan wa ahad musyrikin kalau ada seseorang dari musyrikin kafirin istajaraka apa istajaraka meminta perlindunganmu jiwar meminta jiwa tak ajirhu berilah perlindungan apa keuntungannya kalau Allah perintahkan untuk berilah perlindungan hatiyes Allah sehingga dia bisa mendengarkan ucapan Allah سبحانه و taala yang dibacakan oleh kaum muslimin kalau dia ada di negeri kita Seminggu dua minggu kira-kira apa yang terjadi? Dia melihat kaum muslim yang salat Mendengarkan azan dikumandangkan Mendengarkan keraatul quran dari tetangga Mendengarkan bacaan-bacaan mendengarkan, Akan kenal Islam Mudah-mudahan dengan itu Orang musik tadi akan masuk Islam He. Sehingga Dikatakan oleh Allah Wa in ahadul minal musyriqina Setajaraka faajirhu Hatta yasmak kalam Allah kembali kepada ucapan <zaten> Dalam perjanjian tadi bahawasanya bahawa perlindungan atau hak perlindungan dari Allah itu satu sama bagi setiap muslim yujiru alaihim ajnahum bisa memberikan perlindungan kepada mereka orang yang terendah sekalipun pernah ada kasus seorang wanita yang melindungi seorang tamu kafir di rumahnya kemudian datang alim nabi talib Menghunuskan pedangnya dan menyatakan, "Wallah, akan saya bunuh tamumu itu. Dia adalah musyrik, kafir, dia adalah penjahat besar, dia adalah, dia adalah, dia adalah." Maka kemudian wanita tadi datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melindungi si Fulan sebagai tamuku." Kemudian Ali menyatakan begini dan begini, "Kaita wakai, maka Rasulullah menyatakan kalimat yang sama, kalimat ini tadi." bahawa inna zimmatallahi wahidah hey. yujiru alaihim adnahum boleh memberikan perlindungan walaupun orang terendah sekalipun hey. tentunya wanita rakyat selatan, kalau dibandingkan dengan anak lelaki, di bawahnya, tapi bisa memberikan perlindungan wa innal mu'minina ba'duhumma Mawali ba'din dunan nas dan bahwasannya kaum Muminin sebagian mereka terhadap sebagian yang lain adalah wali-wali wali adalah kerabat dekat yang saling melindungi saling menjaga. Dunna. <nasi> Beda dengan manusia lain. Kalau orang beriman dengan orang beriman sebagian mereka terhadap sebagian yang lain maka mereka aulia uba'd. Ub. Ba'dhum auliya'u ba'd. Ub. Sebagian mereka adalah wali-wali sebagian yang lain. Harus saling melindungi, saling menjaga, saling nah. Wa innahu man tabi'ana <nasi> min yahuda fa inna wal uswa ghair madlumin wala mutanasir alaihim sekarang bicara tentang yahud wa dan bahwasanya siapa yang ikut bersama kita di sini dalam perjanjian ini apakah dari kalangan yahud atau lainnya fa inna maka mereka pun memiliki hak pembelaan wal uswa memiliki hak pergaulan. Gairah madlumi dengan tanpa terdolimi. Wallahu alaihim dan tidak boleh meminta bantuan untuk menyerang mereka, meminta bantuan kemenangan untuk mengalahkan mereka. Tidak boleh. Tergambar ya ini di Madinah. Sekarang ada kaum muminin, ada Yahudi. Karena sama-sama di Madinah dan kalau mau ikut perjanjian dengan kita maka kalian wahai Yahudi dilindungi di sini dan kalian mendapatkan membela kalau ada dari luar Yashri dari luar Madinah ada satu pasukan mau menyerang Yahudi kaum muslimin membela Yahudi demikian pula ketika kaum muslimin diserang oleh orang lain Yahudi wajib membela kaum umini tetapi bukan dalam keadaan boleh bukan dalam keadaan boleh dan tidak boleh meminta bantuan kaum lain untuk menyerang pihak lain, ini yani Yahud, misalnya, saya tidak menghunuskan pedang, saya tidak menyerang, tetapi berbisik pada orang lain di luar Madinah untuk menyerang Muslimin. Ini yang dimaksud: mutanafil alaihim, tidak boleh mutanafil alaihim meminta orang lain untuk menyerang pihak lain. Ini yani pihak Muslimin dengan pihak Yahud, orang Yahudi tidak boleh membawa orang lain untuk menyerang pihak Muslimin, kaum Muslimin juga tidak boleh meminta orang lain untuk menyerang pihak Yahudi karena kadang-kadang mereka perjanjian untuk tidak saling menyerang tetapi ada bisik-bisik kepada umat lain di luar Madinah Ya kalau berani melanggar maka akibatnya mereka menjadi orang kafir harbi yang harus diperangi sebagaimana yang terjadi Bani Quraiswah ketika datang orang-orang Quraisy mengepung Madinah Bani Qurayullah justru meminta bantuan musyrikin untuk menyerang muslimin. Maka ketika Allah mengalahkan musyrikin, mengalahkan pasukan ahzab... Maka Rasulullah SAW serta-merta menyatakan... Ahadukumul illa Bani Jangan kalian salat asar sekalipun kecuali di Bani Qurayullah. Untuk menunjukkan segera ke sana sekarang juga. Maka berangkatlah mereka segera ke Bani Qurayullah. Ada yang sempat salat asar di sana... Ada yang tidak sempat karena mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu jangan sholat ashar kecuali di sana. Ternyata ada yang lewat maghrib hey. baru sholat asar di sana. Hey. Yang Ketika sudah sampai di sana, maka Rasulullah Shallallahu mengepung mereka dan menangkap mereka menghukum mereka. Hey. Orang dewasanya dipenggal, hey. wanita dan anaknya sebagai tawanan. Ini akibat pengkhianatan mereka terhadap perjanjian damai ini. Hey kembali kepada suratnya. <tuh> Dikatakan pula selanjutnya Wa id wa wahidatun dan bahwasanya perdamaian kaum muslimin juga satu. Bahasanya sama dengan bahasa yang tadi, dimmatullah wahidah. Wa salmal mu'minin wahidah juga. Salmal muslimin artinya perdamaian orang yang beriman itu sama, satu. Kalau pihak muslimin dari suku Bani Auf membikin perdamaian dengan si dari suku Bani lain, maka Bani yang lain atau suku-suku lain tidak boleh kemudian mengganggu suku tersebut. Kenapa? Karena satu. Jangan sampai suku yang ini mengadakan perdamaian, suku lain menyerang. Kemudian yang ini berlepas ini Loh itu kan bukan bukan saya, itu kan kelompok lain. Saya kan suku Bulan, itu kan suku lain. Enggak bisa. Kalian mukminin, mereka mukminin. Kalian muslimin, mereka muslimin. Maka siapa yang sudah berdamai dengan satu suku dari muslimin, maka kaum muslimin yang lain seluruhnya harus sama berdamai dengan mereka. kalau memiliki perjanjian untuk tidak mengganggu satu suku tertentu, maka kaum muslimin seluruhnya untuk jangan mengganggu kelompok yang sudah tadi perjanjian tidak diganggu Mafhum, yeah. dipaham. Barakallahu Itu makna silmu mu'minin wahidah. illa 'ala sawa'. Ini menerangkan yang tadi disebut secara rinci, kemudian diterangkan. Yang tadi disebutkan secara global, sekarang disebutkan secara rinci. Ya, ini makna silmu mu'minin wahidah adalah La yusallim mu'minun min dunil mu'min, tidaklah seorang beriman mengadakan perdamaian dengan satu orang lain dalam peperangan fisabilillah kecuali ala sawa, kecuali sama semuanya. Wa'dal bainahum dan adil sesama mereka. Wa inna kulla ghaziyatin ghazaq ma'ana yaqib'a ba'daha Dan setiap seorang berperang ghaziyah, ghazi maknanya adalah orang yang berjuang orang yang berperang setiap orang yang bertempur setiap gazi yang bertempur bersama kita maka harus saling dukung-mendukung saling bela membela sebagian mereka terhadap sebagian yang lain ya ini tidak boleh berkhianat jangan sampai ketika berperang berbaris satu barisan karena ada satu suku yang dendam dengan suku lainnya di masa jahiliyah, Kemudian dalam perang itu mumpung eh, Tidak terlihat sikat temannya sendiri Yang dulu pernah berhutang darah padanya Mungkin tidak terjadi Kalau tidak diperingatkan Dikhawatirkan akan terjadi Karena mereka di masa-masa jahiliyah masih punya hutang-hutang darah eh, Apalagi bersama yang lain agama Orang Yahudi misalnya eh, Begitu berperang bersama Membela mereka dari orang-orang luar Tiba-tiba Yahudi melihat kaum mukminin disikat dari belakang. dikatakan dalam Perjanjian ini tidak boleh. Kalau sudah dalam satu pertalisisan pertempuran tidak boleh satu orang dengan orang lain kecuali harus saling dukung mendukung, saling bela membela. Wa innal Yubi, ala Dan sungguhnya orang-orang yang beriman Yubi, Yubi mananya Yakufa atau Yamna membela melindungi, menahan tangannya tidak menyakiti, harus saling melindungi, saling menjaga sebagian mereka tetap sebagian yang lain bimana ladima'ahu fisabilillah, dengan apa yang mereka tumpahkan dari darah-darah fisabilillah, dan ketika berperang fisabilillah, menumpahkan darah fisabilillah ingat, kaum mu'minin semuanya harus saling bahu-membahu, saling dukung-dukung, wa mu'minin ini diulang semakna beberapa kali karena memang sudah kita katakan tadi, mereka hudahau ahdin, jahiliyah. Mereka orang-orang yang masih baru dari masa-masa jahiliyah. Yang masa-masa jahiliyah mereka benar-benar kesukuan sangat kuat. Mereka urusannya adalah membela sukunya sendiri. Sekarang dirubah. Tidak boleh membela sukunya masing-masing dan tidak boleh mereka saling menebus darah-darah mereka yang telah lalu. Tidak boleh. Harus ditebus dengan diat membayar maaf, dan juga menebus Yufdi, Asirahum anihum, Ini supaya mereka tidak lagi terbangkitkan kesukuannya. Ketika terbangkit kesukuannya, maka Rasulullah SAW akan memperingatkan bahwa itu adalah jahiliyah. Ketika ada pertikaian antara dua orang, yang satu dari Ansor, yang satu dari Muhajirin Kemudian yang Ansar mengatakan ya ansor Yang Muhajirin memanggil pula muhajirin. Maka ketika Rasulullah mendengar kalimat tersebut menyatakan bahwa itu adalah panggilan-panggilan jahiliyah kata Nabi. Tinggalkan panggilan-panggilan jahiliyah, sungguh itu adalah muntana. Muntana itu bau busuk. Sudah mulai Manggil golongannya masing-masing, ini penyakit. maka Allah peringatkan. Khamilin A'adzabul maka para sahabat, Ridwanullah A'alaih adalah orang yang benar-benar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dengan bimbingan Rasulullah SAW. Baru menyatakan Yalil Ansar, baru menyatakan Yalil Muhajirin, sudah diingatkan oleh Nabi. Itu panggilan jahiliyah. Urusannya kamu dengan kamu, kenapa harus suku dengan suku? Kenapa harus bangsa dengan bangsa jadi berperang? Kenapa harus sekian banyak manusia harus bertempur? Kau nih, beneran urusannya pribadi dengan pribadi. Maka selesaikan antara pribadi. Kau nih, beneran azab ke yang saya hormati. Kita lanjutkan insyaallah pada kejadian belatan bintang Allah, ilah ilah. Nak, saya kura-kawa. warahmatullahi wabarakatuh.